Tempen lagi Dimas Bro. Langsung tempen lagi Bro. betul kok ditanjung ya. Jadi ya. Lho <tuk <dan tukang kemudian> <tuk <dan tukang kemudian> enak ombak, terus pindah meriki disini bangun cinta hari pak kurang <tik> Oh ini sudah tidak nempel-nempel. Yang pak? Berapa rumah? Empat rumah. Berapa lama? Sehari bisa satu rumah selesai. Satu tim empat orang sehari selesai. Nggak lagi gini. Kalau oh, habis ini, lagi apa? Ne? Habis ini, habis ini? terus <tuk> ya. sebelah-sebelahnya? Terus, itu sebelah ah. <tuk> ini, Jadi setelah ini, terus masang apa? Ini <tuk> kan lagi, lagi. di atasnya? Jadi tumpuhannya biaya cara Jadi ngecar dulu ya mas, ini ya. Ya, ngecar ya. ya. ya. kayak gini ini mahal juta, Bapak. 5. 5 juta, <tuk> kondasi, ya? Harus sepuluh juta apa? Lima. Lima sampai sepuluh juta buat fondasi ya. Untuk ya. bentuk padanya. Oh, swadaya. Ya, ya. Ini dari ya. belum pemberian bantuan, mereka sudah melakukan swadaya. Yang ini dari bantuan dari kita. Ini dari kita. Oh, kita, kita. Yo, tempe lainnya dimas, sebel. Oh, begini, oh, gampang. Oh, juga ingat itu. Allah. ada pak ya, eh hey, langsung lagi bro kolom kolom kolom terus siapa? dari sana tidak sini tapi yang ya, ya, ya, sorry, sorry oke Ah. rumah mas, Tari rumah mas, ngalor yeah. oh, tekan ngate. ngate sih. kan mas, kan. Nah rasa melunang kono malam. Bro oh. Oh. Ini, mas Oke, okay. oke, okay, Oke ya. Kalau di sini juga. Dan ini <imit> kan Ini, <imit> Oh, nah tak langsung lanjut. udah. Ayo, cepet-cepet malang repot Santai-santai pak, santai. rasa cepat iya hanya keliatan, enteng gak ya, ini, wah, siapa oh, diapa? gini mak selat terusnya kada tuh kagese sehat, sehat ning usaha terus iki sampah okay. Okay, ya Ini Ini juta. Dapat apa aja? Ini rumah tapi masih ditamben. Iya ya, Begitu, ya? Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, iya ya, ya, ya, ya, ya, Banyu ya, ya, juta? ya, ya, Turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, turun, Terus, beli beli ya. model ini ya. Oh. Ya, ya, ya. jadi nanti ini saya pak sama nah, nah, nah, kamar sama ya. nah, kamar, aslinya spiro aslinya aslinya kita nah, tekan beri, ya. nah, kita ya. Ya. terus di, kan, tinggal terus ini oh, Akei Akei ini oh, sudah termasuk. Sudah oh, termasuk. yang Apa ya? dari Kabupaten Pak, ada Oh iya. Tapi dulu rumahnya tidak di sini. Salah Pak, Ya berarti saya meter dari air ini. Air so, ya. tinggi. Sampai, sampai 2 meter. Kamu rumahnya mana? Sini. Jret <laughs> Pak, lihat Pak iya iya. Iya. Iya iya. Tapi banjirnya enggak sampai dalam ya? Kalau sini nggak pak, kalau sana pak? Tadi pelajarannya apa? Tadi pelajarannya apa? tadi kamu belajar di berdiri joko, pak latih, buat nih melangkah latih, ya, siapa bisa nyanyi? Oh! siapa? oh, eh, coba nyanyi. ini aja, yang berani siapa ngaco? pintar-pintar-pintar, ini pintar banget, coba namanya siapa? di kelas berapa? Kedua, oh, tiga, hebat tiga, empat, empat, empat, Pancasila. Garuda Pancasila empat, empat, empat, Pancasila empat, Terus, terus Terus, betul, betul, betul, betul. Setia. terus empat, empat, empat, untukmu Pancasila Tempatnya di mana? Di Pulau. di mana? Di oh, Di sana. Mau sepeda enggak Mau. Mau. Mau. nggak oh, mau ya? Boneka. Mainan. Mau kan? Berbi. Berbi. Oh, Mas, itu ada boneka yang gede banget di mobil. Wow. wow. ya, yeah, yeah, pas dulu pas, nah, yeah. itu 2, 3 nah, nanti diambil mas ya, yeah. yeah. kasih yang ini ya, putu, saya ini saya mainan ini oh ya saya sini, yang di yang sekolahnya masih dipakai? Masih. Masih. Masih banjiran terus, Pak. Ya, Pak. Ini sekolah di sini, rumahnya di mana? Di sini, Pak. Di sini, Pak. Pak. Ya, Pak. Kami tidak bisa bermain, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau daerahnya banjir, yang nggak untuk sekolahan. Lebih indah. Beliau bilang, kalau beli banjir atau tidak, yeah. yeah. <laughs> saya, ya, kan, banjir saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, bisa, saya, saya, saya, ini saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, Nah, kalau sekolahan, ya nggak bisa. Maka kalau ceritanya nanti mau bertahan di sini, pilihannya pasti menghadapi oh. Menurut saya sih di Bindang Sekolah Mabung Sekolah Sekolah Mabung nah, itu mereka harus tahan lho Pertanyaannya tadi <tis> apa coba? sudah menurut-murut game sih Kamu nggak bisa bermain Ini nah, akan yang bermainnya nanti oh. nah, <tis> nah, Coba diobrolkan dulu Dengan ceritanya pilihan-pilihannya Eh sudah ada ini. Tadi oh, mana yeah? Yeah. <sweep> yeah. <xi> yeah. <small> <Okay>. <small> ya? Oke. Yes, Salam. Salam. Salim. Salim. Salim. Salim. Maka semuanya, kalau kayak gini ya sudah, semuanya sudah dipanggil. Terima kasih. Ini kiraca. Kalau kalau ini bisa, ya sih kalau aliran sungainya tetap. Masih bisa ya? Masih bisa ya. Ya jadi, Ruspin ini coba kita selesaikan ya. Yang pertama ini kan area Rop. Jadi adaptasi masyarakat mesti dilakukan selama ini yang dilakukan adalah penimbunan. Ditimbun, tenggelam, ditimbun, tenggelam. Area ini area situ. Maka kemudian hari ini masyarakat masih kepingin untuk bertahan di sini. Satu-satunya alternatif yang paling kompromistis adalah ya udah, karena butuh waktu untuk menjelaskan, ya butuh waktu untuk mengedukasi. Satu-satunya rumahnya harus panggung. Nah, ini ditemukan, ditemukan konsep ya agar mereka tinggal di sini dulu kalau rumahnya nempel di tanah, nempel di gitu banjir, kemudian diuruk, uruk rumah tinggal pendek, tinggal pendek. Nah sekarang nggak dinaikkan sekalian itu dari muka tanah kira-kira satu meter, setengah, 100, 100, setengah meter. meter jadi cukup tinggi. Nah masyarakat bergotong royong membuat pondasi kira-kira harganya 10 juta. Kami dari pemprov membantu. Terus pinya berapa harganya? Lima juta. Jadi 50 juta kita bantu untuk mereka yang tidak mampu terus dibuatkan seperti itu dengan rospin dan itu bisa dikerjakan sehari dirakit. Nah sehari dirakit terus kemudian tinggal di tengah selaselanya diisi data nah, dengan cara itu nanti jadinya kayak gini ini contoh yang jadi kemudian nanti terserah di darahnya keluarga sambil menginginkan satu persatu lebih jaga Insya Allah lebih sehat dan adaptif. Pilihannya tidak pindah, oke, okay, berarti kita akan hidup di atas air. Maka kemudian ya kita carikan solusi yang seperti ini. ini butuh negosiasi luar biasa. Ya sekolah tadi sekolah itu nggak usah, layak. Pilihannya mau pindah tetap di situ? Tetap di situ makin terbatas. Atau kalau enggak ya bangunin lagi tinggi lagi gitu. Tapi apakah kita? akan mengambil pilihan itu, maka yang sekolah tadi mesti dibicarakan. Tapi untuk rumah penduduk yang sifatnya personal, kita coba bantu dengan model respen dan lain di atas itu. Pak mainan, Pak. Pak mainan, Pak. Minta mainan, Pak. Kita langsung pesatai ya kasih mainan